Arep masak ini. Tustus andan surang diopek enak. Ini tetap kucinta tak goreng endoneh. Iki pangan. Ya Aduh cupong. <tuk> kucingnya tetap nah, kucingnya so. mubung mubung kewer kewer -kegul. Tak dulu gurkalo tak guyu. <tuk> Masih rapi ini terus. Artanjurio po yang gitu. Duit ini. Gue Indonesia, saya yang ragu ini konpet, undang-undang pitek, pitek sih, RUU opo bunga slow bunga selo apa? Apa? indonesia ini montang mati kau ngene, nyambut jadi dua ngalor orang itu lora masyarakatnya bingung keranting keranting kau ini malah koin koin piknik, kamu sok mau tau piknik ya? semua sembarang, jadi sepenting Jakarta nanti diopo menghasilkan oh, loh bro, isunya, kamu, nggak ikut cengnya tidak tinggal, udah gimana Oke, yang ini mau ya? Oh, ini pakai siduk. duff. Oh, ini dia naik. Pakai muka nih, lo Tenang, nahan, gua. Oh, yang gede kayak Ku jan bing. Ditase. apa larang, atau murah. Terus gue mau nweh skoloh proses mencintai itu eh gue remuk-remuan terus nanti wedung malah jadi prank. Oke, besok mah pikir, nggak perlu ceplok-ceplok gejang wes. Gue semateng so pengerti. Besok tuh kulit emas. Wah. Terus pelan. Senateng lagi loh. Hm, jangan. Ucina semua bunga penyihir gitu matikan mantau ini Aku pok Ya nak muduh dhewe kowe tinggal Aku Aku Aku <sukur> ingin